bertahan sampai pagi, bisa <t> <gir> <gir> <gir> <gir> membuat istri. ini sih saya di, di dipaksa ini untuk ikutan. Ikutan nah, aja pada renggang. Senang, jadi lari pelari. Yuk kita ikutan aja guys, oke? Okay. Padahal bukan bukan dari komentar, bukan usul ini. <gir> 呵呵呵 <laughs> Kalau lewat Agak lurus kan? ada muncul. kita masuk udah banyak Oh iya sampai guys. Ah, benernya jamu kuat gitu. Ini takut goda gua sih guys, kami sudah sampai di lokasi uh, toko jamu herbal. Nah, ini sesuai rekomendasi yang kemarin kita bicarakan waktu pas malam-malam. Nah, ini yang paling tahu nih guys. Uie, ini guys dia kompor guys, yang bikin berduduk ini guys. <tuh>, Tetap protokol guys. Hmm? rekomen cuman saya lagi order untuk asam lambung untuk yang itunya nanti ajalah lah, <laughs> cobain dulu ya kita cobain nanti lagi dibuat tunggu ya ah kagak mau pesen guys kacau guys, <laughs> ah, guys nomornya ah. sekalian beli Nah ini yang hijau ini guys. tadi bisik-bisik ya, mulu guys. Ya, ya. <laughs> oh, ini Om Aji udah pesan jamunya guys. Uh, Om Aji jamu apa ini? ini buat asam lambung saya kan punya penyakit got nih. Uh, udah dari bulan Januari. dan di sini rekomend rekomend ada obat kuatnya juga sih, cuman kita mau nyobain dulu yang buat asam lambung, oke? Okay? Ini ada jamunya, ini air gulanya sama air jeruknya nih. Dikasih permen juga guys supaya nggak pahit. Kita cobain ya? yang kuat itu apa aja? ada beberapa harga nih, oh ya. Apa aja tuh kasih ada perigayaan dari setiap harga itu? Kalau yang jamu kuat kita belum tahu, cuman kalau untuk versi ini ada yang... Ini harganya, oh ya harganya 15.000, tapi ini yang biasa, kalau mau yang komplit harga 20.000. Ini ya, yang biasa, dari yang komplit oh. ya, telor, rata -rata. Terus, tau? Ya pakai telur, ada banyak. Terus nggak tahu lagi deh yang pakai apa lagi? Yang buat? coba tadi, yang jamu biasa, buat buat kesehatan tapi untuk jamu kuat, kita belum coba tanya nanti kita tanya halo guys, ini bisa jadi rekomen untuk kalian semua Jamu herbal di Jalan Pejuang ya, tepatnya di samping Holy Poppy. Samping Holy Poppy butik uh, ruko Pejuang ya, Harapan Indah. Samping Bang BJB. Uh, kalian bisa datang ke sini, buka mulai sore uh, jam 5 kayaknya udah buka sampai malam sekitar jam 12-an. Uh, bisa datang ke sini untuk jamu kuat. Kalian bisa tanya langsung ke abang jamunya. Memang tidak di, uh, tidak ditulis di menunya, ya. Kalian tinggal ngomong aja langsung uh, jamur racikan. Nanti ada beberapa harga, ada harga kurang lebih Rp 15.000, Rp 18.000, dan Rp 20.000. Uh, ini teman-teman sudah pada mulai pesan jamu, cuman nih, untuk saat ini jamu-jamu biasa aja. Ini Om ngaji tadi udah minum jamu untuk asam lambung dan Om Al sama Om Yatno ini kayaknya memang lagi pesan jamu itu tuh. Kita berdua pesan sehat jamu sehat ya dan ya, apa namanya. Sehat itu khasiatnya banyak. Uh, kita lagi capek kita bisa minum itu sehat, sehat, sehat di tempat kerja. tidur, hehehe. sehat dimanapun, pokoknya sehat pria ya. oke okay, guys, terima kasih guys. baru tahu buka dari jam berapa mas? ah, buka dari jam berapa? jam berapa buka tadi? Ya? jam 4 berapa? Nah, dari jam 4 sampai jam jam dua malam? sampai jam dua malam. ini ini pak, ini pak. terlihat indah ya? ya. Bisa dari jam 4 sampai jam 2 pagi. Mana, ya ya ya. Setiap hari ya, nggak ada libur ya, ya. Mari, Bang. aja, ya. ya, ya. siap. Eh, kalau jamu yang jamu kuat itu, uh, kemarin kan saya dapat rekomendasi itu. Untuk pesennya gimana? Apa dari menu sini ada apa memang ada satu pesan ke sini? Bisa, bisa dipesenin. Ya. Itu kan katanya ada beberapa harga. Bedanya apa emang? Bedanya dari berapa kira-kira? 5, 5, Ya. Ancur. Wah, wow, jamu kuat di guys. <laughs> Wah, udah pernah nih guys kayaknya dia. <laughs> persiapan apa nih? jangan lupa ya dasar. <laughs> halo guys di sini ini nggak cuma bisa untuk nongkrong nongkrong juga jadi tempatnya nih enak sekali guys. jadi untuk kalian yang ngerasa capek, pegelinu, atau mungkin punya keluhan lain bisa kok datang ke sini di toko jamu dan herbal di Ruko Boulevard Hijau ya. Nah, di jalan Boulevard Raya Harapan Indah, pas bundaran kecil, guys. Kalau dari bundaran besar lurus masuk ke arah Tanah pit belok kanan sampai bundaran kecil, nanti ada ruko sebelah kanan jalan. Nah, untuk parkirnya juga lumayan luas, guys. Nah, aman di sini, guys. Rekomen untuk kalian semua yang suka pada minum jamu Jangan lupa subscribe Semoga sukses selalu